lompong pernahkah anda mengkonsumsi sayur lompong kalau sudah pasti anda tahu betapa lezatnya sayur lompong namun jika belum silahkan mencoba apa itu lompong jika anda pernah melihat tanaman talas maka anda sudah tahu apa itu lompong lompong adalah batang dari tanaman talas itu sendiri tanaman talas memiliki daun yang lebar berbentuk love dan ditopang oleh batang yang panjang dan lunak tanaman talas mudah dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia Anda bisa menemukannya di area yang memiliki kelembaban yang cukup serta kadar air yang tinggi seperti di pesawahan peladangan, kebun, sekitar rawa-rawa dan juga di belakang pekarangan rumah Tanaman talas memiliki umbi yang dapat dikonsumsi dan bagian inilah yang selama ini paling banyak diketahui serta dimanfaatkan orang Namun, tahukah Anda? Ternyata batang talas juga bisa dikonsumsi menjadi bahan makanan yang lezat seperti sayur lompong Selain lezat untuk dijadikan bahan masakan ternyata lompong memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh inilah beberapa manfaat atau khasiat lompong bagi kesehatan manfaat yang pertama menyehatkan jantung penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang saat ini banyak diwaspadai oleh orang seiring dengan tingginya angka kematian karena penyakit jantung ini Apalagi penyakit jantung tidak mudah dikenali saat masih dini Sehingga biasanya penderita mengetahui penyakit jantung setelah cukup parah Oleh karena itu, untuk membantu mengatasi resiko penyakit jantung dapat dibantu dengan konsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi Salah satunya adalah lompong Kalium dalam lompong ini akan membuat detak jantung Anda menjadi normal dan tidak bermasalah Manfaat yang kedua, menangkal radikal bebas Khasiat kedua yang akan Anda dapatkan dari mengkonsumsi sayur lompong adalah memiliki tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit Karena lompong dapat membantu tubuh untuk menangkal radikal bebas Radikal bebas sangat berbahaya karena dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan dan mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya Oleh karena itu, mengkonsumsi sayur lompong dapat menyehatkan tubuh Anda Manfaat yang ketiga, melancarkan pencernaan Bagi Anda yang saat ini sedang memiliki masalah pada pencernaan, mungkin salah satu solusi yang dapat dicoba adalah dengan mengkonsumsi sayur lompong Di dalam lompong terdapat kandungan serat yang tinggi sehingga akan mencerna makanan lebih baik daripada tidak ada serat dalam pencernaan bagi anda yang saat ini sedang berusaha menurunkan berat badan Juga dihancurkan untuk makan makanan yang mengandung serat tinggi Salah satunya adalah lompong Cita rasa khas dari sayur lompong akan membuat program diet anda menjadi lebih menyenangkan Manfaat yang keempat Menstabilkan tekanan darah Tahukah anda bahwa di dalam lompong juga terdapat kandungan kalium cukup tinggi. Keberadaan kalium dalam tubuh ini cukup penting. Salah satunya adalah untuk menstabilkan tekanan darah. Jadi bagi Anda yang sedang memiliki masalah pada tekanan darah, baik tekanan darah tinggi atau darah rendah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur lompong. Manfaat yang kelima, mengatasi kelelahan. Aktivitas padat sehari-hari di kantor, sekolah, atau di rumah, Kerap kali membuat tubuh merasa sangat lelah Bahkan mungkin sampai Anda tidak bisa berdiri karena lelah tersebut Bagi Anda yang sedang mengalami masalah seperti di atas Anda dapat mengatasinya dengan mengkonsumsi sayur lompong Selain itu, cukupi juga kebutuhan istirahat dan minum air putih Supaya tubuh cepat terbebas dari masalah lelah Manfaat yang keenam sebagai cadangan energi bagi tubuh Manfaat lainnya yang dapat Anda peroleh dari mengkonsumsi sayur lompong adalah dapat digunakan sebagai cadangan energi bagi tubuh. Hal ini disebabkan karena di dalam sayur lompong juga terdapat kandungan karbohidrat cukup tinggi. Karbohidrat ini akan diolah menjadi kalori yang dapat digunakan oleh tubuh sebagai energi utama nantinya. Manfaat yang ketujuh menguatkan kekebalan tubuh. Manfaat dari lompong yang salah penguntungan lainnya adalah mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini karena kandungan antioksidan dalam lompong yang cukup tinggi, juga kandungan vitamin di dalamnya. Itulah beberapa manfaat atau khasiat lompong bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami.